Bayangkan seorang tokoh Muslim yang hebat, yang berani menantang gagasan filsuf seperti Aristoteles, Sokrates, dan Plato, yang telah membawa filsafat ke arah baru, yang gagasan-gagasannya masih dipelajari di banyak universitas terkemuka di Eropa. Tokoh hebat yang menandai era penting dalam sejarah, Hujat Al-Islam, sang pembela Islam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana menurutmu jika kuceritakan bahwa seorang bandit yang merampok beliau? telah menginspirasi hewan hebat ini memperoleh pengetahuan yang bermakna. Apa yang membuat Imam Al-Ghazali istimewa? Mari kita lihat situasi di dunia Islam selama masa hidup beliau. Saat itu dunia Islam berada dalam kondisi yang terpuruk. Para menganut batiniyah yang telah merusak umat Islam, menggabungkan seluruh kekuatan dan terus menyerang kekhalifahan Abasyah sebagai benteng terakhir Islam. Namun ada kejadian yang tak terduga terjadi. Semua suku di Turki mulai menganut agama Islam dan kekaisaran selajib dapat menghancurkan kaum batinnya. Saat itu, penganut batiniyah mulai menyesatkan umat muslim secara sembunyi-sembunyi. Iman mereka diserang oleh penganut batiniyah melalui gagasan yang sesat dan bid'ah, hingga menyusahkan kaum muslim secara lahir maupun batin. Di masa yang kelam seperti inilah Islam membutuhkan tokoh jenius yang mampu menyelamatkan dan dapat membantah gagasan yang menentang keimanan Islam yang sesungguhnya. Dan disinilah awal cerita dimulai. Imam Al-Ghazali lahir di sebuah kota bernama Tus, Iran. Beliau berkelana ke kota Gorgan untuk menuntut ilmu. Setelah menempuh pendidikan selama lima tahun secara intensif, Imam Ghazali kembali ke kampung halaman bersama teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kumpulan bandit. Semua barang yang dimilikinya dicuri, termasuk pelajaran-pelajaran yang telah diraih selama lima tahun tersebut. Karena khawatir kehilangan ilmu yang telah diraih, Imam Ghazali membuntuti kumpulan bandit tersebut. Kepada pimpinan bandit, ia berkata, bahwa buku itu membuat semua pengetahuan yang diperoleh selama lima tahun. Dan meminta mereka agar setidaknya mengembalikan buku tersebut. Seraya pimpinan bandit menjawab, yang mungkin merupakan titik balik dalam hidup Imam Al-Ghazali. Kau mengaku memiliki wawasan, tetapi sebaliknya ketika ku ambil bukumu, seharusnya belajarlah dengan hati, bukan dengan buku. Lalu dikembalikannya buku itu kepada Al-Ghazali. Tidak ada yang mengira seorang bandit bisa mengucapkan kata-kata tersebut. Namun beliau tidak melihat siapa yang mengatakannya, tetapi siapa yang membuat bandit itu mengatakannya. Al-Ghazali menganggap itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu SWT. Selama tiga tahun setelahnya, beliau telah menghafal semua isi buku tersebut dan tidak bergantung pada buku dan catatan-catatan. Karena haus akan ilmu yang lebih lagi, beliau berkelana kembali menuju Naisabur. Imam Ghazali berguru pada Imam Haramain Al-Juwa ini, tokoh cendekiwan paling tersohor dalam ilmu kalam pada masa itu. Dengan sangat kusyuk, ia mendalami ilmu fikih syafi'i, ilmu akidah, ilmu logika, ilmu kebijaksanaan, dan ilmu filsafat. Dan beliau menguasai semua ilmu tersebut. Beliau kelak tumbuh menjadi pahlawan muslim. Gurunya dengan lantang memuji beliau dengan sebutan, Al-Ghazali adalah lautan tak berdasar. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab fikih Islam berjudul Al-Manhul, sang guru kembali memuji dengan mengatakan, Kau menguburku hidup-hidup, tak bisakah kau menunggu sampai aku mati? Imam Al-Ghazali memiliki kecerdasan dan ingatan yang luar biasa. Nizam Al-Mulk, seorang wazir hebat, mengakui ilmu dan kecerdasan dari Imam Al-Ghazali. Ia beranggapan bahwa Imam Al-Ghazali adalah orang yang ideal untuk membela Islam Sunni dan menyanggah ideologi aliran batiniyah yang sangat mengancam Islam. Karena pengadut batiniyah tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, maka cara melenyamkannya adalah dengan memantahkan ajaran-ajaran mereka. Pada masa itu, pengadut batiniyah bersama pemimpin mereka Hasan Al-Sabah membuat pertumpahan darah di kaum Islam. Mereka memperdaya kaum muslim yang kurang berilmu untuk dijadikan sebagai pembunuh bayaran. Di saat mereka membantai tokoh-tokoh umat muslim, para pemimpin muslim dengan hanya bisa menyaksikan orang-orang terpercayanya dibunuh satu persatu. Karena kejadian tragis tersebut, mereka harus membubarkan pergerakan patinnya. Dengan cara melawan dan mementahkan ajaran mereka. Untuk mencapai hal itu, Nizam al mulk mengundang Imam Al-Ghazali ke Baghdad. Baghdad adalah salah satu kota paling ramai di dunia pada saat itu dan merupakan salah satu kota pendidikan terkemuka. Di sana, Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai tokoh utama Al-Nizamiyah Baghdad, yang merupakan salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia atau setara dengan rektor universitas pada zaman sekarang. Di sana, Imam Al-Ghazali mengajar sekitar 300 murid. Beliau juga mempelajari bahasa Yunani, mengajarkan ilmu filsafat, dan mulai menganalisis dasar ideologi batinia. Selama proses studi yang cukup lama, beliau menemukan bahwa ada kekurangan dalam gagasan-gagasan filsuf seperti Aristoteles, Sokrates, dan Plato. al ghazali juga menemukan bahwa ada filsuf-filsuf yang menggunakan filsafat Yunani untuk merusak keimanan dalam Islam. Melihat bagaimana orang-orang berusaha mengubah hakikat Islam. Beliau maju untuk melawannya. Beliau pun menyadari bahwa pengandut batiniah yang mencampur adukan ajaran mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu logika sebenarnya membuat pengandut batiniah meragukan keimanan yang mereka percaya. Jika kalian bertanya, bagaimana beliau dapat melakukan semua itu sendiri? Inilah alasan mengapa seorang Imam Al-Ghazali adalah sosok yang istimewa. Imam Al-Ghazali membuat rencana setelah melakukan studi dan analisis secara mendalam. Beliau menulis kitab berjudul Makosid Al-Falasifah, tujuan para filsuf. ...yang menjelaskan tujuan dari ilmu filsafat secara mendetail... ...dan memuji ilmu filsafat itu sendiri. Dengan demikian beliau menjadi lebih dikenal... ...dan dapat diterima oleh para filsuf. Mereka pun mengakui kepintaran Imam Al-Ghazali... ...dalam menjabarkan tentang ilmu filsafat... ...secara akurat dan terperinci. Beliau dipandang sebagai seorang filsuf yang mumpuni. Sampai di detik ini, beliau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau kembali menulis kitab berjudul... ...Tahafud al falasifa Kerancuan Para Filsuf. Beliau menyangkal beberapa sekolah ilmu filsafat... ...beserta para filsufnya... Dengan menggunakan bukti yang logis dan masuk akal dalam kitab tersebut, lewat ucapannya mengatakan bahwa penilaian para filsuf tidak didasarkan atas penelitian dan karya ilmiah, tetapi atas asumsi, berarti hasil tersebut bukan hasil mufakat. Yang akhirnya membuat beliau mengkritik bahwa filsuf-filsuf pada saat itu menyajikan pandangan mereka secara pribadi dan bukan sebagai kebenaran yang mutlak. Semenjak Imam Al-Ghazali menggunakan metode filosofis untuk menentang para filsuf, ia dikenal sebagai seseorang yang menantang ilmu filsafat dengan ilmu filsafat itu sendiri. Tujuan beliau semata-mata untuk menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan agama dan metafisika, agama yang berhak menyatakan kebenaran yang mutlak bukan sebuah filsafat. Kitab tahafud Al-Falsifah yang membuka pandangan baru terhadap hubungan antara agama dan ilmu filsafat dianggap sebagai salah satu mahakarya dalam ilmu filsafat dunia. Kitab ini juga membantu melestarikan budaya diskusi filosofis untuk kumpulan tokoh cendekiawan dan kaum intelektual. Di saat Imam Al-Ghazali berjuang dalam persoalan yang bersifat hakiki, Hasan Al-Satah pemimpin aliran batiniah pada saat itu, menyatakan dirinya sebagai orang yang sempurna, tersuci, dan paling benar sedunia. Jadi ia menyatakan diri sebagai Imam Suci. Argumen pemahaman batiniah yang digunakan dalam penghakikatan Imam Suci, dan cara ia mendapatkannya ditentang terang-terangan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab yang berjudul, Fadaih Al-Batiniyah, Keburukan Paham batiniah jadi beliau mengklarifikasi doktrin-doktrin Islam dengan menghapus kepercayaan terhadap takhayul dan bid'ah yang muncul dari pengaruh kelompok-kelompok tertentu di luar Islam Sunni serta ilmu filsafat Yunani. Setelah itu, umat muslim sadar dan harus bersatu. Untuk hal tersebut dan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Imam Al-Ghazali menulis kitab berjudul Ikhya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Agama, yang bertujuan untuk membentuk kembali negara muslim. Kitab ini mengandung informasi dan hal-hal penting dalam Islam Yang sangat dibutuhkan pada masa itu Syekh Abu Muhammad Al-Kaziruni Mengomentari kitab Imam Al-Ghazali sebagai berikut Meskipun semua ilmu pengetahuan menghilang dari muka bumi Mereka dapat dikembalikan kembali dengan ihya Dan memuji Imam Al-Ghazali serta karyanya Di tengah semua ancaman lahir dan batin untuk menghancurkan Islam Imam Al-Ghazali berhasil mengembalikan iman pada Islam yang sesungguhnya Dalam 53 tahun masa hidupnya keberhasilan yang dicapai Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitab beliau yang membela iman kepada Islam. Membuat Imam Ghazali dinobatkan sebagai pembela Islam, yang dari asal katanya bisa juga diartikan sebagai bukti Islam, dan dinobatkan sebagai mujadid abad kelima. Dalam buku autobiografinya yang berjudul al munqidh Min Al-Dalal, dari Bid'ah kepada Bimbingan, Imam Al-Ghazali berbagi tentang dirinya dan kehidupannya sebagai berikut, dari belia hingga usiaku mencapai 50 tahun lebih, aku tak pernah menghindar untuk menyelam ke laut yang luas. Aku tidak menyelam ke laut yang ganas seperti pengecut. Namun sebagai orang yang tak pernah takut, aku bersikukuh terhadap setiap hal yang kutemui. Aku selalu siap menerima semua tantangan yang kuhadapi. Aku mempelajari semua keyakinan dan kepercayaan, dan berusaha menemukan setiap detail terkecil dari ajaran agama-agama. Karena itu, sejak masa kanak-kanak yang penuh kebahagiaan, aku terbebas dari kekeliruan dan tidak terikat oleh sebuah keyakinan yang diwariskan leluhurku. Kini kita mengerti mengapa beliau bisa menjadi seorang tokoh cendekiawan yang hebat, bukan? Ketika musuh-musuh Islam mengerahkan segala kekuatan untuk melenyapkan prinsip-prinsip Al-Quran, beliau maju tanpa rasa takut, bahkan tanpa bala bantuan, dan mampu mengajarkan kita arti keberanian. Pada tahun 1111 Masehi, tahun di mana beliau wafat setelah menjalani hidup setengah abad. Sesaat menjelang subuh hari, beliau habiskan dengan membaca Al-Quran. Setelah wudhu dan solat. Imam Al-Ghazali meminta kain kafan kepada para sahabat Beliau mencium dan mengusapkan kain kafan itu ke wajah Lalu berkata Ya Allah, ya Tuhanku, perintahmu adalah anugerah bagiku Lalu beliau masuk kamar Setelah berdiam diri cukup lama di dalam kamar Para sahabat masuk dan melihat Beliau memakai kain kafan menghadap kiblat, Dan ada syair tertulis di samping kepala beliau Katakan kepada sahabat-sahabatku yang menangis karena melihatku wafat Katakan kepada saudara-saudara muslimku yang bersedih Jangan beranggapan aku benar-benar mati. Demi Allah, jangan katakan bahwa ini adalah kematian. Aku adalah burung kecil di mana raga ini sangkarku. Aku terbang meninggalkan sangkarku. Aku seperti sebuah jasa di antara kalian pagi ini. Aku telah hidup dan sekarang menerima ajalku. Jangan anggap kematian itu abadi. Ketahuilah bahwa kematian adalah kehidupan lain yang sangat didambakan. Jangan beranggapan kematian itu sakit dan menyiksa. Melainkan hanya pindah dari satu rumah ke rumah lain. Bawalah yang kalian butuhkan dan bersiaplah untuk kesana. Jika kalian ingin mendengar nasihatku,